Alhamdulillah. Ku syukurillah subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kita mari apa dia dengar sepotong hadithlah. Eh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna la dina Inna la dina maksudnya lebih kuat sesungguhnya allah akan tetap menolong agama ini dengan Lelaki ataupun Orang yang jahat Al-Fajr Maksudnya orang yang Jahat, orang yang Fasik, orang yang banyak Buat dosa Atau Fajr Wa innal Fujar Fujar itu teruk lagi Orang yang banyak buat jahat Hadis ni hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Mai hmm. doyak. hadis pandap Bukhari Muslim pula dah muttafaqun alaih. Apabila muttafaqun alaih ni murtabak dia ni bawah sikit daripada Quran. Bawah sikit pada Quran. Tak ada tahan dia ni Quran patuh hadis hadis macam mana? Hadis muttafaqun alaih hak riwayat Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yuayidu ad al -fajiri. Ada hadis yang maksudnya yang sama daripada Sahih Ibn Hibban Hadis maksud lebih kuat juga la yuayidan Allah hadha dina biqaumin la khalaqalahum Sesungguhnya Allah lagi akan membantu Dia panggil kelimah ni ini kelimah yinyan naknen Kelimah tawqid Hak ini enna Enna se apa dia kelimah Huruf tawqid belakang tu La se La yu a'yidu Masyarak dia dah begitu Kalau dia nak ayat kata Hak sungguh Cerap Dia tawqid Dia buat dengan huruf Hak yang boleh diperhatikan Kata benda ni tak kik tak kik ini apa tak kik yang nok kita kata cerak sesungguhnya pasal Melayu kita tak ada lain nak no, terjemah dengan sesungguhnya Ta gitu. Eh. tapi dalam Arab -da. inna la lagi kosam lagi banyak perkara dia wajib untuk nok no memperkuatkan kelimah yang tu. maknanya jadi sungguh cerak mesti sesungguhnya Allah pasti akan mem bantu agama ini dengan orang yang jahat. Oh, gigot tu. Sesungguhnya pasti mesti. Nah, tu. Supaya juga dengan hak ni, hadis yang kedua ni la yu'ayidanallahu hadaddin. Sesungguhnya Allah pasti menolong agama ini biqaumin dengan satu kaum. Hak sani birrajul dengan orang lelaki ataupun dengan seorang pribadi. Hak ni kaum. Kaum ni kapok kaum sangkum masyarakat dengan puak dengan kabilah dengan kapung dengan ampe dengan cangwat dengan prateh tu kaum kaum ni sifat dia lagu mana Allah akan membantu agama ini dengan satu kaum yang sifat dia nyu lah tidak ada habuan sedikit pun dalam bahagiamu tak ada. Orang Meksiki dia ni pasal pergi agama kaum tu tak ada. Tuhan tolong, Tuhan akan tolong ngade mu uh, hebat dah sini. Memalukan kita nak kecebak ni. Maknanya la nasibalahum min ad-din, tidak ada habuan sedikit pun bagi mereka daripada agama. Tak ada. Wala sifatalahum mahmudah. dan tidak ada sifat-sifat yang terpuji bagi kaum tu tak nak nak ambil hak comel hak molek tak ada sikit habuk pun tu puak tu bangsa tu negeri tu tak ada nak ambil hak sedikit pun daripada sifat-sifat sifat-sifat yang yang baik yang terpuji hmm. uh. ada juga ayat tafsir kata la nasibalahum indallah tidak ada bahagian langsung di sisi Allah Allah tak ada nilai sikit habuk pun bagi dia mati kerana jahat do'a Perkena kata balik jahat tak dok tak ada awak panggil apa benar-benar hak -benar yang baik yang boleh diurwat orang dia mesti tak dok. Aneh hadis sahih ibnu Hakiman dalam riwayat Imam Ahmad juga juga hadis sahih juga jua Imam Ahmad kata Inna Allaha Syyu'ayidu Haadha Bil Syyu'ayidu Sesungguhnya Allah akan mesti membantu menolong agama ini. Biakwamin, sanib biakwamin, satu kaum. Hock ni biakwamin dengan berbagai-bagai kaum banyak waktu waktu ninggal pas makan orang Cina, Mongol, Persia, nah Melayu, Cina apa macam-macam biakwamin dengan banyak kaum la khana qalahum supoy maknanya dengan banyak-banyak kaum tetapi kaum ini bersifat sifat dia ialah tidak ada habuan sedikit pun dalam bab agama tak ada akhlak tak ada sifat-sifat yang terpuji tidak ada habuan nah maini suan keokong dai-daiกับศาสนา tapi tuhe akan membantu uh, agama dia dengan mereka ini dengan mereka ini Ah, tu dia dah. Eh? Jadi kita buat, pergi maulak situ, maksudnya kita eh? Insya Allah hadis ni, tiga kat hadis, tiga potong hadis, makna dia lebih lebih kuat. Eh? Tapi kalau kita nak ngapa agak, ngapa mula-mula tu? Kerana waktu tu, lafaz muttafaqun alaih. Inna allaha la yu'ayyidu hadad din bil rajulil fajir. Hmm, bukanlah yang suruh, la yu'ayyidu dalam hadis. Hadis ni ada ada tema-tema ini ada sebablah sabab buru dalam hadis ada. Jadi secara rengkahnya pada tahun yang ketujuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat dia di sesebuah satu tempat yang bernama Khaybar. Khaybar itu kita bersegi dah. Balik Sanu Madinoh, balik tanpa ni eh. sebelah utara daripada Madinoh lebih kue 150 lima kilo tempat Yahudi masa dulu lah. Yahudi dulu dakwah situ di Madinah tu dia kata kawasan itu tu hak tok nenek moyang aku tu aku nak pergi. Ah tu di Khaybah tu. Nah, Khaybah Tabuk pak cik kau siapa ordong kau anak anu? Dikot ni. Nah. Jadi tahun yang ketujuh Rasulullah pergi, pergi situ, di Sungai situ. Jadi dalam dalam tentera Rasulullah ni bos setelah daripada perang ni ada orang yang panggil mendapat tikaman yang paling parah. Sakit. Kena pedair, kena panuh. Sakit teruk sore itu. Siapa kau dia rubah? Sakit teruk, rubah. Sahabat dia tunjuklah. Dia tunjuk kata, Ya Rasulullah dia tu, tu Allah berani sungguh dalam periap. Siapa kau dia tu sakit teruk? Tu? Sakit teruk. Tengah hari lah waktu tengah hari. Ni. Rasul khoya tu amar mano dia tu ha, dia tu. Rasul khoya kata dia tu ahli nikah tu. Tengok duk pergi dengan nabi. Nabi wayak kata dia tu ahli nikah Allah, lagu mana, pokok-pok sahabat? Pokok-pok sahabat. Jadi setelah daripada uh, dia duk lagu tu tu siapa male. Siapa male tu pun ada juga hak sahabat mari duduk pasal nak tanya lah, bukan pasal nak, nak No ingkar agapa dah, Rasulullah saya dah tapi saya ayat berkata, ya Rasulullah dia tu perempuan sama kita tu saya tengok sendiri, tu, dia beranling gitu lalu, susah-susah, dia perempuan lepas itu, dia kena lukar banyak lagi, sakit teruk eh, ada kis nak masuk aku, lagu mana, seolah lah lagu tu lah, lah gitu. pak sahabat tiba-tiba, apabila datangnya waktu malam dia ni tak bersabar dengan sakit dia nah, dia pergi seluruh ada saya lagi bekah, bekah orang panggil bubuh Katanya anak panah lah, bukan anak panah. Dia orang pasal jenis panah mana panah, panah peda. Dia ambil anak panah tu mari tikai dia. Mana nyamai bunuh di. Tak soba dengan kesakit kesakitan dia. Allah mati ngatu. Jadi mati dengan sebab bunuh di. Allahumma salam. Nah, Nabi saw. Jadi sobaku mai wajah. Oh ya Rasulullah, kau itu bunuh di. Masalah boleh dengar lagu tu itu, takbir. Allahu akbar. Ash'ahadu anni abdullahi wa rasuluh. Aku mengaku. Aku naik saksi kata, Aku ni hamba Allah dan rasulnya. Nabi mengaku sendiri. Karena mujur Takutnya, kalu ni tak tahu, Pak-pak sahabat ni buat, Ni buat sekir main. Di mana? Nak duduk peringat kita dah, Masuk ni aku buku. Cuma ni, duduk syok, Dengan, dengan percakapan nabi ini ah teruk kesok teruklah that was a shock nabi wayak la bonus shock tak boleh nah jadi kerana nabi wayak dengan wahyu ah jadi ba tahu kata dia tu mati dengan sebab dia tu bunuh diri rasulullah takbir rasulullah takbir itu Wayak kata asyhadu an ni abdullah wa rasuluh patu rasulullah wayak su su bila prakak saludah prakak kata lagu mana prakak kata Sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang yang mukmin. La yadkhulul jannata illa mu'min. Dari riwayat lain illa nafsun mu'minah, illa nafsun muslimah, kecuali tidak akan masuk dalam syurga kecuali jiwa yang is, muslimah yang serah diri pada Allah Subhanahu Allah pak kita dengar ni pakat lakuk-lakuk dan ni ko Nah, tak, tak ada siapa ada peluang pergi ngan Nabi tu. Ada datang Nabi ayat kata masuk ngakok dan memang masuk ngakok suruh. Nah masuk ngakok kekatak kekak waktu tak tahulah apa ampunlah dosa dia tu kalau kerana dia orang mukmin orang muslim. Tapi kita dengar-dengar kau tu tak sedah walaupun satu saat tak sedah. Nah, ha nah, itu dia. Jadi Rasulullah suruh bila prakah. Nah, kata tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin ataupun kecuali jiwa yang muslimah yang sejahtera yang orang panggil pasrah di kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita tu ada musibah gapo-gapo ni jangan gaduh pegu dengan orang lain eh? nah apo kita ingat molek musibah kita sakit ko oh, tu sakit kena peda sakit macam ni, sakit dok macam tua pun 10 tahun dah 20 tahun dah ya Allah bakpo dah tak senang orang lain tu nah, nah tuh. aku ni semaya sok mudah kamu mem tentu tak semaya napa tak semaya tapi bakpo tak senang ha jadi banding lagu tu tak reda dengan qada qada Allah Subhanahu Wa Taala mahu ni bangi, boh apa semua kan tak ada kena berat ada kena ringan nak buat banding itu. deh nak buat banding nak kena berat sikit nisannya la Allah. jadi apabila lagu tu Rasulullah takbir patu wayak kata lagu ni patu wayah dah ni wayah dah ni innallaha la yuayidu hada ad dengan رجل الفجر sesungguhnya Allah akan bantu agama ini dengan orang yang menggaruk fajr ini menggaruk menenak orang pasif orang, orang banyak buat dosa tak pedulahlah dia tudasah dia dengan Allah Subhanahu wa tetapi dia boleh jadi tentera bersama dengan Rasulullah boleh perang bersama dengan Rasulullah boleh menjadi tentera untuk nak menghalang musuh-musuh Allah ha tu agama Allah tu dia kamlang patibat nak dia kamlang orang panggil sedang-sedang Tunai tanggungjawab untuk nak mempertahankan Islam. Walaupun pada zahirnya dia, dia orang menak dia orang menak tak sabar bunuh diri, orang kata tua tai, tapi dalam sudut lain dia sedang-sedang membantu agama Allah. Dia adalah tentera Allah. Ah, sini hadis ni. Dia panggil fort kita kena mari buat apa dia Perhitungan Kena mari duduk waktu cang tu molek malam ni nak no ayah tu ya nak no wipana panda buat kita nak no wipana panda nak no witime <tipan> ha eh? <tipan> harmoni timme no nak no timme nak cang di antara mano molek mano tak molek tu bercampur bercok kita nak ambil timme kelo kita nak ambil timme orang tu molek tak molek tu lagu mana jadi pada dah ni banyak kita boleh istimbat yang pertamanya Uh, kesudahan seseorang itu dengan amala yang hitam. Hak dia sudah al-amalu bil kawatim untuk sini. Amala duduk di hak akhir sekali. bukan hak sepuluh tahun dah kita duduk. bukan hak boleh bangun hidup. Duduk di winahti sutai kita sudah nenggak apa? Hah, tuhak tuhak diorang Allah tuhak gigah tuhak al-amalu bil kawatim dinilai amalan itu dengan kesudahannya. Tuan, suktang. Saya duduk-duk-duk-duk-duk di atas hidup kita ini. Biasanya macam ini. Hungar bukan seratus kaya Bukan seribu kaya Wing rakyat jauh lagu mana, tak tahu. Mula-mula kita hungar itu. Lepas itu, celah-celah kita duduk dalam hungar itu. Ikutlah kita nak jatuh parik, nak guling dalam sungai, nak rebah, nak berapa-apa itu. Soal-alala Tuhan tak kira. Tak ada. Makan-makan tak ada, tengok dalam wong jon gapo thai tak so go to ada duduk suluh Mana? tu celah-celah tu tapi nak di mana hak Tuhan tengok suluh garis penamat garis penamat di Senchai tengok kena kena masuk dalam lu kena kita ni duk hang ni kena dalam lu kena dalam gapo lu dia dia panggil dia, thought, lu dia tu lu dia tu eh lorong ha lorong gapo mak ada istilah salah gitu ustaz ingat bukan bukan lorong mana nak luh ni tapi lorong radio tulah jalan dia duduk kena dalam radio kena ataupun gitu hingga pada lain bila lambun tu dia pasang bunyi raya jauh tak tahu gitu nak sungguh duk, kena, kena pada lain kita tengok ha oh, oh. tak tahu dan mau buat ceramah dan ada hadiah juga dan ada ada gapo ada orang wan juga ada batik cowe juga duk tahu, boleh ha oh. ah, kena kau cepat ho lain ni pada lain suku sakat adalah gitu jadi, situ kita boleh tengok Al-A'malu Bilhawati. Yang kedua keduanya, kita boleh ambil faedah juga kata kita tak boleh nak tengok seseorang ni dengan Zohir dia. Zohir ni apa dengan Nabi. Tapi akhirnya, Ahli Melaka dia. Ma'udzubillah, Nizal. Pak kita ni bagi orang yang tak boleh seseorang dengan Nabi ni. Jangan duduk bangga dengan Zohir kita ni. Tak boleh cakap? Haa, tu yang kedua. Nah, yang ketiganya... Hani, hak maksud hadis ayat hadis hak duk, nak kita nak bincang di sininya ialah ar-rajulul fajir. Orang ngelau. Orang nak claim, orang antphan, orang passenger jenis tak semaya baik kalau pak itu kan? Nah, orang duduk ngamabuk, sok mabuk nak datang ke town sok mabuk. Jadi kadang-kadang Allah akan bantu agama ini dengan mereka ini. Nak lagu mano Ah kita rakmahidai selalu. Kita nung muka kita dengar, sokmud dah kata nak saing, kena orang, kena orang, kena macam Kro'el, sokmud, saing kita. Haa, nah, kena, orang berimik. Haa, nah, lepas tu lagu mana lagi? Tak ada misal, kena berjanggut. Haa, macam tu kita. Saing kita. Haa, kena dah. Saing kita, saing orang rapat, apa semua, tak apa. Tapi bukanlah kita tu, pergi jadi, ...tertutup piper itu untuk nak mendekati demam itu. Nak pergi cak dengan demam itu. Nak buka peluang, nak suruh demam itu hijau, nak buat kerongkan ruang. Supaya kita nak ambil hijau sama daripada mereka. Demam-demam itu. Tak ada corong asa ke kita. Kita tak buka corong asa kepada orang-orang yang -orang mengaruk-ngaruk tu, Padahal dalam hadis, orang kata Allah akan bantu. Kita bukan nak guna alat demam. Nak guna Allah untuk pribadi tak boleh. Allah untuk untuk kepentingan pribadi tak boleh. Innallaha la yuayidu hadzadi agama umat Islam untuk nak nak angkat kemuliaan Islam. Tapi pandangunolah demo tu. Di pandangun itulah kaum ruhok kita ni, teknik buat kita tak ada ni. Nampak? Itu ada. Nah, jadi tengok demo tak semaya, kau tengok demo tak mai sejik supongnya kita, kau jadi wasak kos kos kosnya sekarangnya, kau tak ada langsung untuk kita nak bekerjasama dengan mereka. Padahal demo ada peluas. Istilah pok-pok kita ada beso, kau nak buat lagu mana? Nak witu be Abu Talib lah, Abu Talib. Abu Talib ni hadidah ni. Inna Allaha la ya'idu hada din bil fajir Abu Talib kanaar rajulul Fajir di sini dalam tafsir syarah hadis dia kata Yasmulu mankana mu'minan wa mankana kafiran Maknanya merangkumi keraplum habbi Orang kafir, orang mu'min ke ka orang kafir Boleh atau berlaku? Boleh Dan lainnya, Abu Talib Betapa banyak dia tu boleh bantu Rasulullah Boleh jaga Rasulullah, keselamatan Rasulullah Tapi dia sendiri tak berimek dia sendiri mati dalam kafe. Nauzubillah min Nah, itu nah, dia. Jadi hak dalam kehidupan harian kita pun banyak. Oke oke pesan jenis ni. Pesen jenis nak nak go nak go apa? Nak pesan jenis rio, orang rio, orang pesen jenis nak ko namu, nak suruh dia kaya. Nah, adapun boleh membantu kepada kerja-kerja Islam ni tapi dia ni niat dia tak boleh tapi dia suka memberi bantuan. Lah gimana kita nak cari dendam-dendam ni? Orang pasal jenis ada ada nama. Nah bukan kata dia tu orang fajid, orang jahat dak tapi jadi dia lah. dia ikhlas tak ikhlas tu. Tapi pentingnya dia boleh tolong tolong agama. Ahli-ahli politik, ahli-ahli peniaga. Banyak ahli-ahli peniaga ni yang orang panggil gapo? tak ada tak ada bagaimana lah dengan agama ni tak ada bagaimana dengan agama tak ada jurus dengan kita dah oh dia tapi banyak mereka peluang-peluang mereka boleh bantu Islam bantu banyak hok orang yang buat rumah-rumah orang yang pakai miskin nah turut utama nak ginagi ko di Turki apa semua tu dah kita tengok we sedekah biga apa semono Beratus ribu rial dolar berjuta tapi tue hmm. napo tak ada halo misal gunung licin jangak Kita bisa kok kita ba tengok orang hisab kok kepo wakah banyak duit dia tu nah bukah, kita jadi pentingnya bukanlah berarti kata kita nak guna demo ni untuk nak bui maslahat pribadi dak tetapi untuk nak membantu agama bantu agama sama juga dengan kecekam kalau kita nak tengok situ Peribadi ataupun kegiatan-kegiatan ya, baru nilah orang kata-kata permainan bola baru ni main, main bola main bola ni bola tu dia benda bola kita tahu dah benda tahrur benda tahrur tak ada halal tak ada haram tak ada sunat tak ada wajib di diri bola tu Nah, tapi di mana guno? Dah orang lain semua pada ni awak lain dok guno. Amerika, Barat, Perancis, Jerman apa pernah semua dok guno, kan? Dia mungkin cara dia mau. Tapi barangkali kota dia PHD ni kan. Nak amek benda yang orang panggil jenis mengaluk pada sudut pandengnya mata manusia. mengaluk lagu gapo lagi banyak benda-benda moksiaq yang mari sekali dengan bola ni saya tulis tujuh perkara ke. kau kita baca bacalah tujuh perkara nah main-mainnya bola ni banyak dan saya pun awal panggil gapo duduk jaga sangat benda-benda bola ni Na, kita pun sama je dok bola masa sedulur saya tu tak boleh tak boleh tak boleh main dah bola bundor tu dah guling waktu kan? ni sendiri. bola tak mari tu guling dah tak boleh tak lagi tapi kita kena bu kata dalam sudut bola ni kita kena kontrol anak-anak kita jawatun ya kita saya balik tak setuju lagi kalau anak kita ni pandai bola sungguh pastu bawa pergi di sekolah mana rongrian rongrian football bawa di, di bakok. saya amat tidak setuju saya amat tidak setuju sebab sebab kita tahu kata di belakang. Bola tempat kita ni masih lagi tidak sesuai untuk nak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Tak sesuai. Bola. Terutamanya anak kita, umur lima belah, umur belah. Allah, duduk jadi wairu. Bola. Gih masuk dalam kai dan murah. Eh, dengar huwana, dengar apa lagi. Dengar kod, dengar macam-macam alam sekitar budaya apa semua Fort De Monne sedikit pun tidak membantu anak kita supaya jadi anak orang. Kecek udoh. Waktu waktu main pun ha nah tak sudah lagi ni. Pergi ni. Nah ngore dia ada dia ada spot nak jaga semua macam-macam dia dia ada. Apa? Apabila umur 17 18 ni kah tua berapa 500,000 seminggu. 500,000 seminggu misal ni. Nah wak gapo umur 17. Sudah tentu dia kena pergi kau jalan dia dah dia lorong dia. Ni nak nak gi kau ana. Ha. kena berjudi, kena main tinol, kena mewow, kena apa, apa macam macam Dia gi kepada lorong dia. Waktu tu dia panggil bola masallon, laylah. Ya, kita nak main kok-kok kapung, kok kapung, tak ada masalah. Tapi di di kota ni dia lebih jauh melihat tengok kepada permainan bola ini apabila disambut sapa peringkat, peringkat dunia ni dia pun ada satu agenda baru kita baru boleh mikir lepas dulu oh terbang oh dia ni nah dia duk mikir lama dah 10 tahun dah dia tender ni dia sanakkan perkuat untuk nak main pertandingan bola baru, baru ni. ni 10 tahun dah pada masa 2000, 2010 dulu lagi dia men. Patu dia wak persiap apa 12 tahun Mula daripada orang prakak, FIFA prakak, kata dia ni benar boleh jadi cawpak. Daripada situ sampai ke 10 tahun, dia kerja kerja. Kerja penuh lalu. Buat merancang satu, satu, satu, satu. Nah, ikut orang nak kata gapa lah. Setelah itu, 10 tahun tu ikut orang nak kata gapa. Begitu dua, eh? macam-macam. Tapi apabila siapa masa dia buat sungguh, siapa sup kopi tipik, dia kata rumah aku lalu. Rumah aku, dalai rumah aku, duit aku dan orang-orang, semua tu aku buat. Kalau gitu aku nak buat lagu mana? Aku nak buat untuk kepentingan Islam. Untuk nak menonjol, untuk nak, orang panggil, apa dia, nak beritahu kepada dunia Islam. Nak menghapuskan segala pandangan serong pandangan yang jahat yang tak molek kepada Islam yang orang-orang barat sebelum daripada ini mari duduk mengkontori mengotori dok cemar dok puduh Islam beratus tahun dan duduk cemar Islam terutamanya selepas daripada World Trade Center Amerika tu o modah hidup kacau apa dia orang dia mati beribu orang dia tu modah belaka tu Benok E yang terbesar, W, apa dia, uh, apa dia, TC, World Trade Center. Nah, dua bangunan yang kemas, hancur lebo. Jadi itu adalah satu modal pertaruhan. Kalau long tun tising jaya, kalau tun tising jaya. Sebab apa nak long tun tuang modal itu lalu? Sebab nak kepada prajurit tising nak kepada keuntungan yang amat besar. Gapo dia keuntungan yang Amerika Amerikano? Yaitu untuk nak menakutkan dunia semua kepada Islam. Nak mencemarkan dunia apa dia? Islam kepada dia, kepada orang-orang uh, di, di seluruh dunia. Nak orang panggil gapo? Nak oiak kata Islam ni agama ganas, agama penjahat. Puak-puak jangguk, puak-puak sibal, puak-puak baju tok ni puak jahat. Orang nak jahat dan bukan hanya jahat saja bukan hanya arak saja hak lebih daripada itu orang yang berakidah salah tu dia nak situ puak akidah salah ni kenapa puak akidah salah mengidok awal dia puak ni, puak hok puak, puak nghenak ni apa dia puak puak akidah salah wahabi ada kita wahabinya orang yang mengaruk jadi lani suka dunia mari dok kata ke wahabi mengaruk terlupa kata Syiah Bashar Asad tu biduk bunuh rakyat Islam di di Syria 3 juta orang ni terupah habis. Anda. Biduk peracur nagih nagih apa nagih Syria hancur lebur. Suah kabar tak ada kata gapo. Siapa ni ke Bashar Asad dok jadi presiden lagi. Syiah Iran mai dok peranak Iraq hancur lebur negi Iraq. Tak ada kata gapo pada orang Iran. Dia duduk perancur, Yaman pula dah. Tak ada. Tapi orang naik semua, apa? Naik Wahbi. Wahbi mengarut. Kerana apa? Mereka telah pun merancang semua benda ini 100 tahun dah. Wahbi-wahbi ini mengaruk. nah Kena masuk akedah dia. Kalau tak masuk akedah dia, dia belah perut. Siapa kau? Orang reptil, orang yang duduk perut besar apa? Belah perut. Duduk, duduk buh 100 tahun dah. Lepas itu, buh cakap benda ini 100 tahun dah. Wah, kita suruh, kita nampak suruh, kita kenal suruh, belah suruh. Gali kubur, gali kubur, orang-orang Islam, peracur di kubur-kubur macam-macam, untuk nak mencemarkan kesucian Islam. Nah, dia situ, situh, Hassan nak situ. Tapi, perancangan mereka diruntuh oleh kota dalam masa 28 tahun. Eh, 28 hari ini. Masa 28 hari ini, peracur nyak tak tahu kata gapa. Jadi, orang Awgai okay, mai di Argentina, mai di Brazil, mai pada Chili, mai Amerika Tengah, Eropah, semua semua tengok. Allah lagu nah Ning Islam tak support, mai duduk jelek jelek mata. Tua dah mau duduk dalam negeri dah mau duduk kenal anak ahli, anak ahli kata Islam ni ganas, Islam ni mengaru, pok arak ni pok make awgai, pok bangbusu, pok tak makan bangkai, pok tak mani. Taku tua dah mau duduk bubuh gamai kepada yeah, orang Islam ni. ...tengok orang luar makanan lalu dah di ni, ...kira-kira di sini... ...tengoklah tu. ...apabila dia pergi... ...tengok kenyataan saya... Sungguh, ...oh bukan dia... ...siapa kamu perakatan FIFA sendiri... ...yang kata aku duduk 28 hari di kota ni, ...supai dengan aku duduk dalam, di rumah aku sendiri... ...bukan aku seorang... Ya, ...peminat fanbon... ...caya... ...tangan tang ...yang berada di sini... ...sapa tu pradhan fifa musyrikin atau orang yang orang-orang kristian orang Itali pradhan fifa ini orang Itali tapi dia mai kecek puji kepada islam ana kada nyadah laju ajidun jadi lah ni puji ke agama puji islam bukan buat pada buat-buat salah apa tiap-tiap orang ini, bawa lagi klik masing-masing lagi -masing. dia masing-masing nah ada setengah-setengah dia berkata mari dengan nama Dewi, tapi klik dengan nama Daud nama Solomon Selomon apa semua klik mari di klik ini. tukar nama jadi Sulaiman Joseph pada Yusuf tukar. Bukan tukar saja dak pakakan sibai pakai baju klik. Turun apa tengah badan ni pakai baju tok lagi. Hadah 10 tahun dulu pakai baju tok tak boleh menjadi sanjak menjadi alamat kepada orang beganah orang mengaruk hari ni puak-puak barat Klik rumah lima, berjumpa-jumpa orang, pakai baju itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab kecekan bola. Pak kita duduk kata, fajid. ngapok pak kita kata, tak pakah pah bola. Nah, jadi, kita nak situ. Jadi, pak kita nak, nak, nak, nak, nak, jadi tengok, jadi, orang panggil, lebih. Lebih, orang panggil, apa? pandangan yang tajak, yang jauh, pergi lagi, -lagi eh. tengok untuk masalah ummah tu, Bukan masalah peribadi. Dalam kehidupan harian kita eh, ni. Dia apa? kepada bola, semaya pada bola menjadi masalah tu. Pada bola. Oh, tak boleh usah tengok beralo ada. Ha. Beralo, mali wakih tengok beralo. Ah. Uh, tak hingin ada. Kayak pada lemon, kayak lumpur sopo ya. Tak lumpur juga mano, pada hak cuci, hak jaga semua tak boleh masuk kami pada untuk nak semaya semaya raya hari ni, tak ada tak ada tempat mereka ada di riak semua di Madinah dan riak rakyat tak apa dia buat dia buat tempat musallah ni tempat kita jadi orang panggil benda-benda lagu tu tu kita kena tengok dia panggil masalah umat bukan untuk pribadi, tetapi untuk nak meninggikan syiar Islam tengok syiar Islam gambar orang duduk tengok ada drone lagu mana oh jalap nago. naruk Atau boleh kalau sutih cawak semaya di padai belakang oh kemegahan Islam Walaupun boleh sahong sekali dah, mong. Tengok di Cina, tengok di si Rusia, Rusia di Moscow, Moscow kita tengok, tengok di Cina, tengok di Uzbek. Nah, kita tengok di Prancis, di Paris, di Amerika, kapal semua orang Islam berdoyun-doyun, Gis Maya, Atah Bat, Atah Temok, Bondan Don, Hon ni penuh. Pak kalau kita kita kita pak kita nak awak mana, semuanya tak tabatah. Ah, oh. Ha? Oh, penamo sedik tak ada. <laughs> Jadilah gitu pula. Nah, matah nak no, gamoh lalu habis. Dengan babi, dengan hingga semua lalu habis. Kita ah, ha ah, ah. tak ah, nak sama anak, ah, nak, nak semaya. itu nah, jadi hok kita tak tak ada tengok orang panggil masalah kepada ummah dan masalah pada Islam. Tapi dengan dengan apa dia kegiatan uh, apa dia uh, yang kota boleh tu, lebih daripada tu lagi adapun dia nak kabih duit dia banyak mana, berapa puluh juta dolar beratus juta dolar dia kata dia kita duduk dok penipalah wak apa ya. duit dia nah dia duduk buat banyak lagi nah hak benda tak tahu kita tak perlu tahu hak tu ha boleh jadi naginag yada hak gugur ni isteri Arab Saudi sidok beli pat sidok beli apa sidok beli apa bola tim bola nak beli Nah nak beli tim bola apa bersar di Inggeris ni mana? Nak beli apa-apa ah ni. Baik juga. dia guna hatu tapi kota ni dak. Nah, kota dia guna. Untuk dia panggil kepentingan Islam. Padahal dia baca Al-Quran ululu dia. Saya biasa dia dah tengok. Baca eh iftitah. Nah. Ya, ayuhan nasyu so inna zakarin wa unsa, wajal kum, shungu bang Baca. ina lita baca, baco, Islam. Eh, budak nama gonim, Ghanim kapo, Muftah. gonim miftah, miftah. oge skla, oge chilego, buyana, pong tube, albitu, haludah, eh kalut pak ita, lo, ada sedi, eh yeah, kopi ataupun do, dalam nak ataupun pasamala, do, Untuk gitu. do, tapi kota dia boleh wak orang separuh Orang sekirap kering tua ni Buat menjadi orang panggil tepat Menjadi sang reng bandar cair kepada Wairun tua lo Orang Generasi apa, apa dia kepada pemuda-pemuda patu -pemuda. tu berdalak berdaidak dengan dia Siapa? Mak Salih Darah Hollywood, nama-nama tak tahu Ni 2010 Dia ni ni, dia biasa sedang Sedang loyer oh, yeah, Yang dia tu adalah Menepati Allah God I am God dia kata. Dia sedang buat kata dia tu Allah, dia tercau. Siapa tahu tu? Dia tu. Tapi kota ambil hatu, ambil orang yang berani sedang tua eng wah ben phra tu, mari ke ajaak hat phra chau kata. jadi orang hat paling jahat sekali al-rajulul fajir. Orang, orang mengaku diri dia tu Tuhan. Fir'aun dah. Anarabbukumul -ra a'la Dia ni ni Tapi dia panggil Dia panggil Peseng jenis sedang oh yeah. Saya pun tak bisa tengok Saya baca saya Baca dalam dalam makalah dia Kata dia ni ni Orang yang besok sedang Jadi prajau Jadi tuhan Allah menjelma ke dia Allah menjelma jadi tuan hak dia Patuhi kuasa penuh Supaya dia tadbir dunia ni Jadi prajau lah dia jadi tuhan Lepas itu dia buat lagi orang dia. Tapi dia ini, sedang. Ini ke sedang? Kota ambil demon ini. Mari duduk dengan ayat kera'i Inna ja'anakum min zakari wa unthai wa ja'anakum su'ubah wa qabai ila li ta'arufu. Jadi, banyak. Sebelum daripada ini, Zakir naik. Allah, Zakir naik ke? Okay? Zakir naik nak gimana mana tak boleh? Nak pergi India tak boleh. Tempat dia sendiri tak boleh. Hasil di Amerika sama tu lah di Jerman, Perancis, negeri Barat, EU semua tu lahir zakir naik tak boleh masuk negeri mereka kerana kerana takut di berdakwah rakyat dia takut masuk Islam Puluh puluh tahun dah tak boleh masuk tiba-tiba buat bola kota ni, kota buat bola kota pok-pok Amerika, pok Europe, apa semua ni mari berjuta lebih di kota rakyat dia, rakyat dia mari di kota kota pun jepuk zaket naik mari kacak dalam ni mari dakwah dalam ni dulu dak takut dah takut takut pergi rumah dia tiba-tiba jepuk mari tak ada kena bayar tiket sarabuk tu dah mau bayar belaka pot-pot demo dah bayar nah mari bayar tu modal soke-soke berapa ribu dolar tak tahu mari di kota tu dah mari dengan zaket naik ceramah tengok Ini perancangan Allah subhanahu wa jadi banyak-banyak lagi terutamanya saya dua ni Awak panggil BBC sendiri pun prakak dah banyak kota-kota ni. Awak panggil jadikan khan khan di di sudut neraka. Kawan, dalam satu tahun ni, dalam abad ini kota lah awak yang uh, negeri yang paling uh, awak panggil dapat uh, buat uh, pertandingan bola ni sangat cemerlang, sangat baik sekali. Jadi Allah waktu tu dia panggil dengan kicakam bola. Jadi kita nak buat lagu mana benda hak haru ini jadi kepentingan Islam tu yang nak. Hak kita ini dah leh agama agamodo tak leh nak itu baik lagi contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Aktiviti gapau kicam, aktiviti tadika, ko sekolah, ko kilasi, ko rumah-rumah kita ni sekolah, sekolah, sekolah, sekolah, sekolah pon kapur, lani ada dah, kelasi, camur, ada kilasi prak cambukan, ada orang ke? Kelasi, pelaksan muban, dua hari dua malam. Gapoh kita boleh? Eh? Nah, Lain daripada belarok? Nah. Lain pada sepak ting, tak apalah. Nak ambil umur lima puluh, lima puluh. Sepak ting, tak ada. Gapoh. Suka-suka. Tapi biarlah minta kita nak suka-suka, nak ramai-ramai tu. Tolong tanya agama. Etik. Tolong tanya agama. Kecek setah. Lepas itu mari, tengok agama kata lagu mana no, ni kita nak buat. Tuh. Tuh tanya agama. Jangan tak tanya selera. Jangan tak, tak tanya hawa nafsu. Jangan tak tanya orang ramah. Kita nak ramah lagu itu. Nah, tewah makan bisa, makan sekarang dengan kulit. Gapah orang boleh. Boleh gapo? tu kita tewah makan wibat. Kita tak boleh gapo Masyarakat gapo ajar kita. Gapo kita boleh ajar kepada generasi kita. Boleh ajar kepada anak cucu kita. Kita buat tawah makhabisah itu. Gapah boleh? Tak ada gapah. Belau dengan habis cerak. Kini mumam. Islam suruhkan. Nabi suruhkan. Oh, Nabi ajar budak-budak lagi. Alhamdulillah bin ibnu Abah. Ya gulam, bismillah. Kul biyaminik. Maka dikani. Kul mimayalik. Maka dikani dulu. Ajar budak. Kita tidak ajar tu baik-baik maka tengok yo golek wah wah wah wah. Sudah akan minum air, sudah sudah sudah minum air, disembur bubulah dah muka mai. Ya pakak suka. Ada. Karena nak apa nak, nak, nak suka. Ada masyarakat kita nak suka lebih daripada nak pada inti. Inti hak sebenarnya. Bila sibuk teruk. Banyak lagi pondok-pondok sekolah-sekolah. Nah, di duduk anu yak, di duduk orang panggil و we, we, we ke izenan kepada ...tuk-tuk pakai itu... beradegan sedang sedang jenis suka-suka. Buat jadi nama tak tahulah, buat jadi orang sakai ke, orang sakai, tak apo sakai kan. Tapi kadang-kadang aurat tu. Nah, masa dulu siapa ke ambil tukiranyo, buat isak ranyo. Ada tu macam-macam. Jadi awe panggil benda hak yang tidak ada. Uh, sikap orang panggil tidak memberi keuntungan kepada tarbiyah ni bang. Nah. Sebab tu pada malam ni kita ambil hadis ni nah. Uh, untuk kita nak guna pakar dalam tempat kita bagaimana kita nak ambil faedah daripada orang-orang tak jujur ni. Bukan kita nak guna mereka tapi dalam jadi dah. Apa bila dah menjadi dah, kita mendekati. Sebab tu Muhammad Ghazali dia ada bersoal. Orang tanya dia. Saya Uh, apa hukum orang orang tinggal sembahyang apa hukum orang tinggal sembahyang kita tanya syekh Muhammad Razali kalau kita nak awak gun cafe nah hadis al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar cafe orang tinggal sembahyang sengaja Muhammad Razali tak jawab hadis tu Muhammad Razali kata hukum aku nya mung tu kena ajak dia, dia masuk sejik hmm Hukum orang tahu kata ibu tak semajah, ialah mung tu gajek dia, mari semajah dengan mung, tu hukum, hukum semua. Adapun hukum kafe, tak kafe, kafe halu ke kafe, kafe apa kami, kafe, kafe halu ke kafe besar. Nah, hok tu tu dalam agama tak ada gak? Tapi apa apa pendah yang kita boleh hukum kata orang tinggal semajah tu kafir atau buta kafir boleh ilmu tetapi natijahnya dia tak semaya banyak lagi sebab tu Muhammad Azli kata atau hukumnya mungknog diajak dia mai semaya sekali <guluh> ngam jauh dia tangkat jauh dia tangkat dah. Itu dia panggil hari ini malam ini insyaallah untuk kita sama-sama nak fahal hadis ni ya insyaallah wallah subhanahu wa taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh